3D Entertainment, persahabatnya mengunggah sebuah postingan Kalidioskop 3D Entertainment 2022 Alhamdulillahnya ya persahabat ya, lagu Lentera selalu menjadi nomor satu. Lesti, dengan lagu Lenteranya Masya Allah Mudah-mudahan semakin banyak dukungan untuk karya-karya seorang Lesti Dan semoga karya-karya terbaru dan karya terbaiknya segera liris Dan mudah-mudahan semakin banyak banyak orang-orang yang mendukung mensupport karya-karya lesti kejora. kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh akun 3D Entertainment. Kalidoscope 3D Entertainment 2022 terima kasih atas dukungan yang tiada hentinya untuk karya-karya sepanjang tahun 2022. Semoga tim 3D Entertainment semua nggak kalah semangatnya dalam menyambut karya-karya kami di tahun 2023. Let's rock 2023, selamat tahun baru 2023 Masya Allah Mudah-mudahan idola kesayangan kita Lesti terutama persahabat ya Terus berkarya, mudah-mudahan karyanya selalu booming dan trending Amin Kita lihat juga persahabat untuk berikutnya Alhamdulillah kita mendapatkan cidukan lewat postingannya Ustaz Sufi Guguri Suasana di Mekah hari ini persahabat ya Terlihat mendung dan kita lihat juga slide berikutnya, memperlihatkan suasana di kota Mekah. Dan terlihat juga, prasahabat, ya. Usasuki terlihat basah kuyup juga, dan kita Salvok dengan idola kesayangan, Masya Allah. Papa Bi dan Bunda Lesti sedang melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah umrohnya mabrur dan mabruh roh. Dan semoga doa-doa yang dipanjatkan, diijabah, dan dikabulkan. Amin. Kita simak juga prosedabat kalimat caption yang ditulis oleh Ustaz Suki al-Buguri. Alhamdulillah, kembali melihat kota Mekkah yang indah akhir tahun 2022. Semoga tahun depan lebih baik dan lebih barokah. Amin. Masya Allah, luar biasa. Kita makin bangga dan makin bahagia sekali melihat Lesler family. Akhirnya bisa berangkat umroh bertiga. BBL selalu bikin gemas, selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Masya Allah Kita simak juga persahabat di beberapa tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Di Diantaranya dari akun Budenya Fatih mengatakan Amin, semoga tahun depan Abah sekeluarga, Dede lesti sekeluarga Dan kita semua makin sehat dan bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Amin doa-doa baik selalu kita aminkan mudah-mudahan doa baik juga dikabulkan oleh Allah kita lihat juga persabat ya, tanggapan selanjutnya dari akun Hazil Al 29 Masya Allah aku terharu mewek ngelihat leslarku family sudah berasa di rumah Allah Mekkah Alhamdulillah. Makasih Abah Ustadz Suki Albugori sudah membimbing Les Larku Family di Tanah Suci yang indah ini. Semoga Les Larku Family dan Abah Ustaz sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT. Wa Sehat walafiat dan ibadahnya menjadi ibadah yang mabrur. Amin, Masya Allah. Begitu banyak doa baik, dukungan, support dan tentunya doa-doa yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan. Idola kesayangan kita selalu sehat dan selalu bahagia Kemudian juga persahabatnya kita lihat ada postingan dari Kak Nova 4 jam yang lalu Mengunggah foto makanan nih persahabat. ya. Namun kita dibikin Salvok juga nih kalimat yang diposting Sarapan Ibu Rosmala Dewi di Jepang katanya itu Masya Allah Sehat banget ya makanannya Alhamdulillah barokah Dan semoga ada kabar baik yang kita dapatkan dari keluarganya Papa Bilar Untuk berikutnya juga persahabat ya kita lihat di diunggahan bufir Kembali sekedar mengingatkan ini nasihat dan pesan dari Gus Miftah Jangan salahkan Bilar dan Lesti yang perlu introspeksi diri itu adalah netizen Ini juga persahabat ya pembelajaran banget ya untuk kita semuanya juga Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik Menjadi fans yang baik untuk Lesti dan Rizky Bilar Semangat untuk kita semua dukung karya-karyanya